maka perkah perkarya kebakti yang зайla kalafis Hands bin uk ini Ada pamu, ada rusa, ada sakuni dan boys. Ini adalah seni raba. Biasanya kan kita mengenal seni lipan. Nah, karena kami ini kaum disabilitas, saya akan mencoba untuk membuat karya seni raba ini yang bisa dinikmati oleh teman-teman disabilitas dan juga teman-teman yang bukan disabilitas. Nah, tujuan saya ini adalah untuk membangun komunikasi atau ya menjembatani komunikasi antara kami dengan disabilitas untuk mengatasi kesenjangan sosial juga untuk memberikan pemahaman kepada non-disabilitas adalah agar begini loh dunia kami, dunia disabilitas, sehingga bisa menjadi sarana untuk apabila nanti membuat kebijakan khususnya untuk hmm. disabilitas bisa sesuai dengan yang kami butuhkan gitu mas, sebab ada beberapa hal khususnya akses aplikasi maupun yang lain yang kurang ramah dengan kaum disabilitas. Ayam, satu pasangan, pasangan hmm? satu, satu kotak satu, satu, oh. kota, satu bunyi. Satu kotak satu bunyi. Latin itu gedrik iki bedane apa Pak Nek nah, latin disambung, nek nah gedrik pisah. Oh, makane iki sama latin. Grup latin iki ulus latin sambung dan latin gedrik. bedanya iki apa? Gedrik kerasa. Dowo Terus, kenapa? Mboten apa-apa. Petora Bapak men. Masanang ben belajar kok. Petuk, banget iki. Cukup perangi. Atur saking <laughs> oh, oh iya ya Bu, ya terima kasih atas nasehatnya ya bu. Terima kasih atas nasehatnya. Saya tidak akan berputus asa <laughs> Ya, kegiyane apa? Jangan putus asa. Sangge. Ta me greme-greme lemas dhuwik. Lah iya. Me greme jangan putus asa. Hmm. Samengene di babat. Di sini jangan terus di sini putus. Nah, terakhir ini asa. <tongan> Ya, inilah senira baya kami, senira banyak orang nggak bisa lihat ini. Nah, terus karet di biar orang awas bisa menikmati karet dibubui warna. Ini besok mau dipakai yang ini. Ya iya, ini bagus ini. Karena <laughs> Se warnanya sesuai sesuai dengan ibu. Harusnya kan sesuai dengan bisa mas. Iya sama. Tapi warnanya apa nih? Warna kan saya nggak paham. Satu bulan ke sini itu malah aku ngikuti sampai. <laughs> <laughs> malah aku Tulisan lupa -lupa itu ya. Kita kan harus menyesuaikan diri dengan dunia orang awas Mas. warna itu ini ada merah, ada kuning, ada ujung, ada, ada, ada hitam, ada hitam. Oh iya, Anda, Anda tinggal minta ditaruh di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini, lagi ngating aku mau juke merah templok plok plok plok Nggak usah takut-takut itu mm -hmm. ya. ya, juga enggak apa-apa kok. masih kering mana? Jadi ada mm -hmm. kebun bambu <coughs> di sampingnya itu ada Nempel bunga-bunga yang bunga tumbuh-tumbuhan Ru -ru liar itu loh, ruas-ruasnya ketuk terus ayo, rupiah rupiah, rupiah ini rupiah rupiah, rupiah rupiah, rupiah rupiah, rupiah rupiah, rupiah rupiah, rupiah tak rupiah rupiah, rupiah rupiah, rupiah rupiah, rupiah rupiah, rupiah rupiah, rupiah rupiah, anu mencoba untuk berkomunikasi dengan teman-teman awas saja. Oh, iya. Yang gitu. penting kan apa oh, ya ada gambar suaranya itu. Gambar musim kemarin itu nek wong ning melek Mas, malah isine warna pernah Itu, itu. tadi itu. saya ngerinya ada bayi anu apa? nglangi <laughs> ning anu, terus ada ikat, orang kan yang motor iwak-iwak akeh iwak, banget. Iwak akeh. air, aduh. Kalau mengikuti imajinasi kami, nanti takutnya berbeda. Nah, kami yang harus berusaha mengikuti Uh, kok kalau orang awas warna yang pantas seperti apa itu hmm. takutnya kalau nanti kami uh, pakai imajinasi kami sendiri nanti di padang orang, orang awas kok warnanya kok, kok kurang padahal kami warna itu kan enggak enggak begitu paham mas tentang warna itu kami hanya tahu kalau putih itu berarti ya suci kalau merah berani ya cuma itu gambaran kami soal warna itu jadi emang kami mau tidak mau kami harus masuk ke dunia orang awas dengan warna orang awas pun harus masuk ke dunia kami dengan meraba apa yang kami suarakan dalam bentuk lukisan ini begitu kalau <tuh> ini Mas kalau pakai pewarna yang cacat ini kan kami kesulitan juga kan yeah. nah kami akan mencoba untuk membuat pewarna dari alam contohnya kalau arang itu kan saya bisa memang meraba oh arang itu hitam oh, berarti hmm. seperti ini ini buku arang ini terus kalau kunyit yang kan bisa tercium mas oh bau kuning ini seperti ini oh ini berarti kuning kemudian yang lain-lainnya seperti kulit kulit buah atau apakah nanti bisa kami kami deteksi warna itu dengan penciuman dengan perabaan hmm. gitu. dan rencananya kami akan memakai metode pewarna alami yang kami bisa mengenali dengan cara meraba mencium dan merasakan teksturnya gitu tekstur uh, rasa dari warna itu gitu. Nah kemarin Mas Nanang minta supaya kami bisa mencarikan warna yang bisa diraba atau dibawi atau dicecapkan gitu ya, Dibahui nah, jelas sama gitu? ya, dirabah Iya diraba dibahui ya. atau dicecapkan ya. itu pengennya ya. Saya warna sing diambuh, cincot, <laughs> iya bingung Nah terus ini kemarin kita iseng-iseng Kira-kira udah memenuhi udah anu Mas Nanang belum kira-kira ya? Belum ya. ya. Okay. Ya lama ya. Okay. Uh, Ini okay. sampai tiga jam, 3 jam juga. Menurutmu apa itu dibau di, di atau dicecap atau diraba? Tidak tahu. Ini kunyit. Biasanya katanya orang mas kuning, kata yeah. orang mas kuning. Yeah. Atau Jadi Ini kunyit rasanya. itu warnanya kuning. Uh, oke okay. Tidak beracun iya, iya. uh -uh. so, uh, so oh, cocok kalau merah merah. Nanti cocok aja. <tellan> oh. soh, langsung kuning ya nah, tapi kuningnya hanya tempatnya tidak sama yang lain. Cipat-cipatnya ya, terserah sampean kan ini eksperimen dengan segala macam cara. Lu apa? Boleh ngombe dulu ya. itu. Oh ya, Jangan. Jangan aja, Duh, jenayah, pijat, apa itu keren Jangan ngecat aku nah, rameku, <laughs> <laughs> ya kurang kurang kental dulu tapi pun ya, <laughs> bagus bu, bagus no? kok. kambingnya itu si. juga tidak apa-apa nanti soalnya orang-orang, gue ini lagi udah. juga, juga, papak ya Cici nyoto tanpo motor boru so. ngerti tanpo di berani pelu tukol kantinian tapat isoh kutu isoh ah desa nggak tahu kok pokoknya desa yeah. mau belajar satu dua, tiga aja deh sama buku TK silakan neng, gue penting neng, seiki mau gue penting neng ya, yeah. ini sesok Kang go sang ume kung rek mu tuntunan, tuntunan seng, seng di sonang go tuntunan e kong ku aku re, kasih dia ku tinggal pe iking je, batang pakola ku puting do, batang ini pe tuntun pe ce, pe pe iking, pisok, ano aja tu, tak tanyeng bapa ki, ada ya bu ya, tak de, tak, tak de, pisik, yo, sesok na a pes kue pes di gosok, kana kuturi apa sa membutuhkan kuturi apa atau saknane patang perkorong Desta pun memulai harinya dengan bersekolah Tidak terasa Desta sudah 12 tahun bersekolah di sekolah khusus penyandang disabilitas Ia kini mampu membaca mampu menulis dengan huruf timbul atau braille mampu berhitung dan menggunakan teknologi informasi